Halo guys, balik lagi bersama gue, Wirman Mustafa di channel Gitar Jadi sini gue justru channel gitar yang lagi gak mau bahas gitar ya Di sini gue cuman mau ya daripada semuanya gitar video gue Gue mau coba reak dari video yang sedang membahas OBP sini judul videonya adalah Draw of My Life OBP dari Draw of My Life Indonesia ya Disini gue pengen mereaksi karena katanya dia ada ngebahas dan nyebut-nyebut nama gue aja dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe yang ada di bawah. Terima kasih. Nah, jadi guys, gue udah sebenarnya tuh udah nonton uh, video Draw of Marvel BB ini dari yang di-upload oleh Draw of Marvel Indonesia-nya ya. Tapi gue belum nonton yang dari OBB. Gue baru nonton beberapa sih, tapi gue langsung akan jam ke bagian dimana dia ngebahas gue. Jadi di sini gue akan melihat dia sedang ngomong apa sih. 50.000 subscriber ya Pertama kali tuh nggak ada yang bantu sama sekali Gue nge chat Mobile Legends Sampai 50.000 subscriber Gila tuh Angka-angka yang sangat Gila banget ya Walaupun cuma 50 kak, subscriber Ya udah Yaudah situ akhirnya gue dihubungin Sama Eric lagi Di Oktober 2018 Oke okay. Nah pada Januari 2019 Gue pindah ke tempat Eric Ini benar Oke, Disinilah Di sinilah Obi oh, diajarkan ya, ya, ya, ya, ya, oleh Eriko dan Wirman untuk mengembangkan ini. karakter dan mengeluarkan potensinya. <guluh> Baginya selain Eriko, Wirman adalah salah satu orang yang berjasa dan berpengaruh besar Nampar dalam karir hidupnya. Kenapa rambut gue begitu gitu? Tinggi banget gue botak gitu padahal lihat tuh. Biasa aja kali rambutnya. Ya. Benar, Wilman. Obi menyebut Nampar. Wirman adalah seorang yang jenius dan banyak memberi masukan kepadanya. Benar. Boom. The best aja untuk menyebutkan Gue gak jenius-jenius banget ya, mereka lebay aja. Kalau gue boleh cerita, sebenarnya yang paling jenius bukan paling jenius sih. Sebenernya yang gue bisa bilang jenius itu Eric, Eric termasuk kan orang yang jeniusnya, walaupun dia ter di depan, tuh ke kayak lainnya, orang kayak orang bego gitu kan. Tapi otaknya tuh jalan gitu, otaknya lumayan aja. Di sini mungkin yang paling sering gue makanya diajak diskusi untuk konten, ataupun apa yang kita mau bahas di masa depan misalnya dari segi youtube nya Eric itu tuh sama gue gitu jadi gue sama Eric berencana oh bikin youtube nya nanti kayak gini oh bikin kayak gini riset dan segala macam itu sama gue nah di situ uh, menjadi awal dimana pas ada OBI datang gue pengen mencoba juga untuk melakukan hal yang sama seperti sama Eric gitu gimana kalau misalnya gitu gue juga diskusi sama OBI ya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan karakter e OBI sebagai youtuber dan akhirnya nanti ditonton karena OBI gitu bukan karena gamenya atau karena konten yang dia bawakan 10 nama youtuber yang ia sukai dan diberi tantangan untuk menggabungkan 10 karakteristik dari youtuber panutannya that's like baby antara eriko menyarankan <laughs> untuk fokus pada satu tim saja obi pun diberi pilihan antara mobile legends, pubg, atau free fire Yap. eriko menyarankan untuk memilih game free fire dan mengatakan kepada obi bahwa game free fire akan jadi game yang besar di masa depan nah jadi itu nah, bisa kalian lihat sendiri ya Di situ poin utama dari obi yang mungkin sampai ke ikan sekarang tuh itu sih dari gue itu adalah membahas karakter Obi dimulai dari menyebutkan 10 youtuber yang dia suka Kalau dari Eric adalah pemilihan Free Fire ya Karena ya banyak pertimbangan game Free Fire dan game yang lainnya Gue akan lebih membahas kenapa gue harus sebutin 10 youtuber Kenapa Obi harus sebutin 10 youtuber untuk membangun karakter Jadi gini guys, ya. Tapi gue akan lebih menjelaskan apa sih yang dialami Obi waktu itu catatan itu sampai masih ada sekarang nih kalau kalian gak pernah <laughs> buat masih ya, di handphone tuh masih ada jadwalnya tidak gue youtuber yang gue suka tuh 10 22 dua januari nih gua screenshot aja nanti gua kasih di sini ya ini gua buka sama kalian ya tuh youtuber yang <laughs> jadi gua ingat banget waktu itu ini di apart ya kita lagi di deket dapur gitu sambil nongkrong sebar sambil bahas pakai papan tulis juga nulis 10 youtuber ini gitu 12 sih di sini ya. Kenapa gue waktu itu sebut kenapa sih harus ngumpulin 10? Karena waktu itu kita mau membangun karakter, karakter seseorang di dalam YouTube itu tuh harus dibentuk supaya kalian tuh ditonton karena kalian bukan karena kontennya. Nah di sini OBI bingung. Permasalahannya waktu itu adalah OBI bingung dia mau jadi seperti apa? Dia itu siapa sih? Dia itu mau dikenal sebagai apa? Dia harus bawain konten yang kayak gimana dan lain-lain. Di sini gue akan bahas gimana caranya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. 10 youtuber yang kalian sebutin dan kalian catat seperti OBB di sini, misalnya contoh tuh Bang Alex ada lucu jokes aneh aneh dan segala macam itu adalah kekuatan kekuatan atau ciri khas utama dari youtubernya. Waktu itu gue tanya ke Ovi, satu melihat Bang Alex, lu lihatnya apanya? Ininya ininya ininya. Satu melihat milia, lu lihat apanya? Ini ini ini Udah jelas ya, kalau milia itu kelihatan tuh dieditannya sama jokesnya yang beda banget sama yang lain. Nah, dari hal-hal seperti ini kalian akan lebih mengenal diri kalian itu siapa, kalian itu mau jadi seperti apa. Terus, apa yang lo suka, apa yang lo gak suka, itu akan lebih jelas. Di situ nanti kalian akan menemukan, oh, gue mau jadi yang seperti ini, gue gak mau jadi yang seperti ini, seperti itu. Nah, sebenarnya dari pengenalan jati diri ini tuh lebih lanjut ya, kayak misalnya contoh, aku bilang itu apa. Terus, lu tuh role model lu tuh siapa? Role model tuh beda dari YouTube ya. Kalau misalnya lu suka sama orang sebelum lo kenal YouTube, atau lu kenal atau lu suka sama orang yang bukan youtuber, itu juga bisa jadi uh, pembangun karakter lo gitu misalnya contoh lo suka sama David Beckham, David Beckham bukan youtuber tapi David Beckham tuh misalnya keren, classy, elegan, sporty, dan lo suka akan hal itu nah itu lo juga perlu catat jadi banyak hal yang bisa lo ambil ya dari uh, lingkungan sekitar lo karena itulah yang akan membentuk lo gitu jadi kesimpulannya adalah tips pertama dalam membentuk karakter adalah kenali diri lo sendiri baru perkenalkan diri lo ke orang lain Gimana sih cara nyari 10 orang ini? Ya gampang, kalian tinggal lihat histori Youtube kalian Kalian suka nonton apa sih? Lihat rekomendasi kalian, kalian direkomendasi untuk nonton apa sih? Dari situ kalian akan menemukan kalau, oh Youtube mempunyai algoritma yang mengatakan bahwa Men, lu sebenarnya orang itu seperti ini, lu tuh cocok untuk nonton yang seperti ini Karena lu suka nonton yang seperti itu gitu. Dari hal-hal itu nanti akan ketemu siapa 10 youtuber atau konten apa yang lo tonton Dan akhirnya itu harus lo catat Ya, dicatat baru nanti disebutnya kayak obi ini apa kekuatannya, apa kekuatannya, apa kekuatannya Setelah kalian udah sebutin semua kekuatan ya, dari youtuber-youtuber itu dan konten-kontennya Kalian harus meng konsisten jalanin Karena kalian udah milih mana yang kuat, mana yang kuat, mana yang gue jalanin, mana yang enggak gue jalanin Akhirnya kalian jalanin semua yang udah kalian pilih itu secara konsisten, yaitu dimulai dengan upload video yang dimana itu teratur. Sebenarnya tergantung sih, teratur ini tuh nggak harus teratur kayak misalnya setiap hari atau satu minggu sekali. Bisa aja kalian upload satu bulan sekali atau misalnya nggak tentu juga itu bisa, tergantung dari konten dan karakter apa yang kalian pengen bawa Jadi itu nggak ada rumus, apa namanya rumus pastinya ya, itu tergantung dari kesesuaian kalian dan kemampuan kalian juga. Yang pasti adalah konsistensinya. Konsistensinya art artinya itu adalah jangan berhenti dan jangan keluar dari karakter lo. Jangan mengambil kekuatan dari yang tadinya tuh nggak kalian pilih. Gara-gara misalnya, oh ini gamenya lagi uh, naik nih duitnya, atau oh ini lagi rame nih reaksi di aplikasi streaming tertentu gitu Jangan diambil dan jangan dibuat videonya, kalau itu bukan karakter kalian Gue tahu duitnya banyak, viewsnya banyak, tapi itu akan memperlebar dan tidak memperjelas karakter kalian Karena karakter kalian jadi terlalu banyak, kalau karakter kalian jadi terlalu luas Konsisten aja belum, apalagi mau yang lain gitu Jadi kalian harus konsisten dari segi konten, dari segi waktu, jalanin, dan akhirnya nanti terbentuklah karakter kalian sesuai yang kalian mau Nah, gue juga ngasih tahu sedikit aja Faktor-faktor apa sih yang harus kalian lihat dalam menentukan 10 youtuber atau apapun yang kalian pengen jadikan bahan karakter kalian Nah, ini gue gua kasih tahu beberapa tips ya Saat melihat youtuber lain untuk kalian jadikan bahan referensi Kalian harus melihat genre konten dia tuh apa, sama teknikal dia dalam menjalankan video itu apa Contohnya kayak gini ya Genre konten OPP game Teknikal dia dalam menjalankan videonya adalah satu kamera, satu laptop, PC, gaming laptop dan segala macam lighting, editan, uh, apa namanya uh, mim untuk di dalamnya masukan editan, nah itu teknikal. Dari game itu aja udah banyak ya yang gue bisa sebutin. Pertanyaannya satu, kalian suka apa enggak? Dua, kalian mau jalannya apa enggak? Seperti itu. Kalau kalian suka dan kalian mau jalanin oke okay, kalian udah tahu genre kontennya apa, teknikalnya seperti apa, kalian Kalian cari barang-barangnya, kalian gunain, dan buat videonya Nah, itu yang pertama Yang kedua, kalian harus lihat editan atau kualitas video dan kualitas audionya Karena itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kalian membawa atau mem deliver karakter kalian Misalnya contoh gini, OBB. Dia bergenre game, teknikal yang seperti tadi Game itu related banget sama yang namanya editan, teks banyak Uh, zoom sana sini, terus gameplay highlight kalau misalnya lu jago Gameplay kocak kalau kalian maunya yang kocak Itu adalah cara editan dari gamers Terus kedua, kualitas video dan audio Apakah kalian perlu kamera 4K? Apakah kalian perlu audio yaitu micro, the pro dan yang mahal-mahal seperti itu? Untuk jenis konten tertentu, itu nggak perlu jadi kekuatan kontennya itu ada di faktor lain yang Yaitu bukan kualitas video, yaitu bukan kualitas audio Tapi editannya, atau jokes-nya, Atau gimana cara kalian ngebawain game itu gitu. Jadi teknikal seperti kualitas video dan audio itu Bukan faktor utama untuk bikin game, konten game itu jadi lebih bagus nah itu kalian harus pikirin kalau kalian pakai genre lain misalnya musik ini beda banget ya jam sama musik di bagian musik editan itu nomor 2 kualitas video sama audio yang nomor satu karena kalian nggak pernah lihat editan teks banyak zoom sana sini di musik video kalian tuh cuman kualitasnya bagus plus audionya nomor satu audio kalau musik yaitu uh, harus mixing dan mastering lagu yang bagus, akhirnya nanti disatuin sama visual video, akhirnya jadilah musik video Oke okay, ketiga, abis itu kalau misalnya kalian adalah youtuber yang mengupload pengen setiap hari atau daily vlogger dan semacamnya Kalian perlu melihat satu faktor ini yaitu jokes, yaitu becandaan Kalian harus tahu batasan becandaan dan cara membawakan becandaan yang kalian suka atau yang menurut kalian lucu karena jokes itu ya, secara garis besar terbagi dua, white jokes sama dark jokes ya White jokes itu ya, yang baik-baik, dark jokes itu yang mungkin mengarah ke hal-hal -hal berbahaya yang bisa aja dolar kuning gitu Dari situ akan menentukan karakter kalian, karakter kalian disitu nanti, oh termasuk yang baik-baik atau yang tidak baik Dalam artan tanda kutip ya Kenapa sih gue bilang baik dan tidak baik? Karena ini sebenarnya pengaruh terhadap brand nantinya sini brand akan melihat white or blacknya kalian Karena nanti disitu brand akan merasa, oh brand gue atau produk gue tuh cocok sebenarnya diiklankan oleh youtuber yang white tidak yang black tapi ada juga produk yang bilang gue cocoknya tuh di black bukan di white dan segala macam Disitu akan penentuan white or black blacknya kalian aja udah menentukan brand apa yang masuk kalian jadi di situ udah harus ditentukan dari awal kalian mau yang mana terakhir faktornya ya yaitu jumlah upload video dalam sebulan kalian mau upload video itu berapa banyak sebulan berapa menit satu videonya tergantung dari kontennya lagi jadi kayak Lu mau bawain apa sih game? 10 menit bisa, di atas 10 menit bisa. Musik 10 menit, lu bawain dream teater itu ya. Lu nggak mungkin bawain Avengers Seven kecuali lu bawain satu album. Itu 10 menit dah baru tuh lebih. Nah, itu tergantung dari jenis konten kalian tuh apa. Teknikalitinya juga mampu nggak untuk merekam 10 menit? Karena satu video aja bisa satu baterai, itu bisa 30%, 50% tuh udah bisa habis, dan secara macam lain. Jadi, tentuin berapa jumlah upload video kalian dan berapa menit satu videonya kalian. Itu juga ditentuin. Disitu akan menentukan kehangatan atau hotnya video kalian. Di YouTube, ada yang namanya Analytics, tuh satu ya, uh, Average View Duration. Jadi, rata-rata durasi kalian ditonton. Biasanya, dari video 10 menit rata-rata yang bagus adalah 5 menit ke atas. Itu dimana setengah dari video kalian itu secara rata-rata ditonton di bawah itu kurang bagus biasanya uh, kalian tuh langsung tutup videonya setelah kalian nonton itu kan kalian klik nih, kalian klik video habis lama, berapa lama, misalnya semenit kalian tutup nah video itu punya average view duration yang buruk kenapa? karena itu tidak menarik kalian untuk menonton sampai akhir nah setelah kalian udah tahu tentukan uh, berapa menit jadi kalian uh, tetap bisa uh, memproduksi video yang tetap hot ditonton tetap seneng ditonton Berapa pun menitnya, gitu loh. misalnya 5 menit kontennya seperti ini, lu akan ditonton sampai habis 10 menit kontennya seperti ini, kalian bawa seperti ini, kalian akan ditonton sampai habis Nah itu harus ditentukan, gitu dan kalian harus berpikir sampai ke arah itu Nah setelah itu semua udah dibentuk, semua itu udah ditentukan, tinggal dijalanin aja karakter kalian udah ditulis, karakter kalian udah dikasih tahu ke kalian seperti apa tinggal dijalanin, dikonsistenin kalau kalian tuh orangnya memang seperti itu apakah memang real seperti itu, gue gak tau sebenernya. kembali lagi ke kalian gimana cara waktu nentuin karakternya jika penentuan karakter kalian yang dilakukan ini tidak berhasil kalian harus melakukan riset awal lagi dari uh, pertama kan karakter kalian lagi Cari 10 youtuber lagi yang benar-benar kalian suka Di luar dari 10 youtuber yang kemarin Atau mungkin beberapa bagian dari 10 youtuber kemarin Ditambahin lagi atau diganti Atau apa, gue gak tau Kalian yang tentuin Intinya adalah jangan berhenti kalau kalian tidak menemukan apa yang kalian cari Kalian tidak menemukan apa yang kalian cari Karena kalian memang belum menemukannya Cara nyarinya mungkin salah Waktunya mungkin salah Masih banyak faktornya Dan masih banyak banget karakter yang bisa kalian ambil Yang mungkin cocok ke diri kalian dan disukai oleh penonton. Jadi ini sekian aja videonya. Gua terima kasih banget sama Oby juga udah uh, mention gua di draw of my life-nya dia karena uh, memang uh, buat gua itu sangat berharga ya. Jadi apa yang udah gua lakukan untuk hobi sudah terlihat hasilnya seperti sekarang dan masih diapresiasi sama Oby sampai sekarang. Gua sangat terima kasih banget. Semoga Oby kedepannya juga makin sukses dan bisa lebih dari yang sekarang. Karena kita nggak akan berhenti berkembang. Kita akan melakukan riset dari awal lagi. Kita ingin menjadi seperti apa Kita akan menuju level baru lagi Gue Wirman Dan sampai jumpa di video berikutnya Keep rocking and headpaying